Inudin Sultan Sembako tadi siang tetep omur oh, guys guys detik aja guys. Ah, tolong disnap T.U muset uh, mantap tetep <tuh> belum di hati <tuh> gak tau guys hari ini agak ketenggol otak nih guys Otaknya kagak senggol guys. Dah. <laughs> Dah! Oh. Guys, kak Icut, makasih kak Jainudin. Dekis. Ya, cuci muka, kak Jainudin. Aduh. Semangat buat bisnisnya, kak Icut. Buat skincarenya nya semangat, pokoknya sukses. Kakak Jainudin hatu-nuhun sudah mampir. Mm -hmm. Terharu. Hold on. Mana sih? Oh, ini anjir. Dekis hajar kita nih ntar kadafit ntar kadafit kita undang lagi satu ada orang nih hey, leh Apa apalagi kau ada masih ada darah kau bertanya senggol mulu ya selalu ya banyak kali cerita kau gas gas aku dari tadi dihajar terus kok kok eh kau jangan banyak gaya kau kau jangan banyak gaya tadi kau kuajak Emang oh. lu tadi-tadi dihajar -tadi ku emang semua dari tadi, tadi hajar kuat terus. Oh. Tadi ada kok, ada kok, tadi satu kuat banget kok. Ada tadi kok, kuat sekali kok. Kuat banget kok. Kuat oh, iya. banget kok, tadi. Oh. Kuat Tapi banget, sudah... tadi. ya. Bukan. Ada tadi, dua satu kuat banget, bener-bener kuat sekali. Dia itu, itu, itu, ente, loh. itu, itu, gila, kok. Nah, make sense, kok. Yang tadi, kok, kenapa mental kau, eh, Iya, dari tadi. Kalah sama siapa? Ada seorang Aceh tadi, Sultan. Sekali eh, langsung eh, 30000 eh, eh, eh, eh, Aduh mana kau ngomong sama aku kau mau lawan Aceh kau, kau bilang sama orang Aceh tuh eh pap lemo gitu din. nah udah. Ya, kita mana kita orang Eh uh, hmm. ya, bantuan. eh tap player tetap tap player. Kita buat dia menangis juga melera ya kan. Ash dan barang-barang Oke, Kak. itu lagi nih. tadi kita ya eh, nggak ada yang bisa ngalahin tujuan. selalu kembali sejak selong. Satu, satu satu orang satu mawar guys. guys satu orang satu mawar guys saya guys satu orang satu mawar guys satu orang satu mawar guys double guys double double double double double double satu orang satu mawar guys saya guys step step layon. satu orang satu mawar guys satu orang satu mawar guys biar kali dua. papan. Papa. satu orang satu mawar satu orang satu mawar let's oh. go. Hey, teju Rodi. Semua orang sembawar. Tamsul. Dah nggak dapat kali dua ni. Allah entahlah. Boom. Eh, guys tak, bisa-bisa. Biar ti, biar nggak mulutnya dia si buliak kwe ni. Eh, guys. Caca, ja, caca. Eh, pas. Itu ini tetap lari, tetap lari, tetap lari, tetap lari, tetap lari. jangan kau Enggak mungkin. Mana -mana ya. Teman -teman. Nara, nara surya, nara surya. Ya, si tadi tuh, oh. ya, itu yang pagi itu. menit, menit. menit, satu orang satu mawar. 700 orang mata memandang. Beban keluarga belum tidur, gas Gue dukung bule Sunda Gaskan. Mm, kumaha ada mang, Hei, beloguk siap. Eh, lagi, cut. Memang ada otak, cut. Nggak ada otak, nggak ada kerjaan, kau. Ini aku ada monyet, kau aja ngobrol monyet, kau aja lah kalau kayak gitu. Kayak hey, cut nih, bos. Senggol hey, dong. Bule, Ayat jeper, ayat jeper. jeper beli, as ash. Nggak ada cerita gas. Kalah, sama jagas, Nggak ada cerita. Enggak gas. Ata ketawa gua. Ut ya, orang Korea opo opo opo. Opo ini sama, mereka udah tahu kok. Mereka udah mereka juga udah mengerti kok, Sis. tadi gua ada sebelah Cina. Kuluh, bekejang, not! Lai, cari temen dulu kita ya, Bang. Gimana, Kak Aduh, jula, dia ajar lagi, guys. Yuk, gas! Terakhir! Mulai bentar ya, Bang. Oke, Kak Siapa, Icut? Terakhir katanya, terakhir katanya, Kak Icut. Bonal! Tegi Guys! Aduh... Lai, Muhammad, buset deh mana, Kak Muhammad, buset deh mana, Kak Kita spawn aja, Kak. Mana Alah. Muhammad, buset deh? Muhammad, buset deh. Muhammad, buset deh kayaknya kita harus ini, Kak Nanti, Kak Lagi gituin, Kak Icud. <laughs> ya nggak, Kak Betul nggak, Kak <laughs> Muhammad, buset deh. <laughs> Udah lo mau hadir. Pala, gue sama si... <laughs> lupa ngakak si semalam Sultan lagi ah, nggak buka cok dia ya <laughs> buka lagi nggak tau dia tenggelam dia hilang <laughs> <laughs> eh hey, tuni kena nage mara celeb ceng <laughs> kengen guys tadi i harusnya pas aku lawan si Sultan Ace itu sih